Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di siang hari ini kita lihat di GS nya Lawan Aing yang mengunggah saat momen Pop Dance ini lagi live Instagram lagi karaokean namun di kolom komentar Instagramnya Pop Dance banyak netizen banyak orang-orang yang hate comment ya di sini dihimbau dan diajak untuk Hilangkan akunnya. Ini manusia sampah, kata lawan aing bersahabat. Ya, kita lihat bersahabatnya di sini. Banyak beberapa tanggapan, komentar yang tentunya head comment, pakai uang mulutnya karena pembenci tahu sih bilar udah nikah lagi. Untuk persahabatan ini, komentar netizen yang selalu iri dengan Leslar. Mudah-mudahan ya, keluarga Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Mudah-mudahan. Idola kesayangan kita pun, rumah tangganya kembali rukun dan bahagia. Kemudian juga persahabatnya kita lihat nih, fashionnya Papa Bilar, persahabatnya. sweet atau hoodie yang dipakai oleh Papa B, saat setelah main sepak bola semalam bareng Marwah FC, merek Balenciaga, persahabatnya dibantul seharga 14 juta lebih untuk harga hoodie Papa Rizky Bilar. Ini keren banget persahabatnya, ya, Masya Allah berkas selalu, barokah selalu untuk rezekinya Mudah-mudahan rezeki idola kita bisa nular ke kita semuanya Amin Kemudian juga persahabat ya Cidukan dimulai Dengan video persahabat ya ada helikopter Aduh Masya Allah banget ya Ini Cidukan Leslar ya Kita lihat persahabat ya diunggahannya Rudi Salim Rudi Salim baru saja memposting tentunya bareng Leslar lagi OTW persahabat ya terbang dulu kata Rudi Salim Masya Allah ini project Leslar Entertainment dengan Korudi Rudy Salim mudah-mudahan lancar mudah-mudahan diberikan kesuksesan persahabat ya ini awal mula bangkitnya Leslar Entertainment sebelumnya semalam juga persahabat idola kesayangan kita tentunya bersama Pobas dan sekarang kembali lagi bersama Korri Salim untuk membangkitkan Leslar Entertainment Doakan yang terbaik untuk Leslar, persahabatnya Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu memberikan kejutan Memberikan kabar-kabar baik untuk kita semuanya Berikutnya, persahabatnya kita lihat postingan Korri Salim Bersama Leslar pun di kembali oleh akun Leslar Banyak komentar, banyak respon yang diberikan di antaranya, persahabatan dari akun Instagram BL.AK White 2714 mengatakan, si Papap kelihatan agak takut, nih, ya, tangannya di paha bini." Aduh, masya Allah, banget ya, ada saja yang bikin Salvok dengan leslar, selalu cute, selalu romantis, luar biasa. Mudah-mudahan, ya, idola kesenangan kita selalu diberikan kesehatan amin kita juga bersahabat ya di beberapa tanggapan lain dari akun watch ini mengatakan Masya Allah dan Allah definisi partner bisnis dan kerja yang real tidak mencampur adukan dengan hal pribadi karena memang kalian anak-anak baik Allah selalu jaga dan lindungi kalian dari orang-orang yang tidak baik berkah dan sukses selalu untuk kalian Leslar dan korudi yang tulus membimbing kalian anak-anak baik keep spirit and fighting luar biasa Begitu banyak support yang diberikan. Mudah-mudahan, ya, idola kesayangan kita bisa memberikan kejutan, dan mudah-mudahan le bisa bangkit kembali dengan semangat yang baru. Kita pun, sebagai fans, harus tetap semangat, dukung karya-karya Leslar, dan mudah-mudahan, ya, Bunda Lesi Kejora pun. Bisa memborong piala penghargaan di Ajang IMA dan Dangdut Akademi Social Media Award 2022 di Indosiar. Doakan support dan dukung yang terbaik. Kita masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya. Jangan kemana-mana perselabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.